Saya mau bicara tentang uang dan rasa cukup. Itu judulnya. Ambil Alkitab dan catatan juga. Buka bersama dengan saya di satu Timotius pasal yang ke-6. Ayat 6-10. Uang dan rasa cukup. Kita akan baca ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun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 First thing first, yang pertama Anda harus tahu bahwa uang itu berkat atau kutuk tergantung dari hati kita. Tergantung dari sikap hati. Dan uang ini penting sekali. Kalau tadi kita baca di ayat-ayat terakhir yang kita baca tadi, kalau akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Berarti kita nggak bisa cinta sama Tuhan kalau nggak sampai dimuridkan ke akar-akarnya. Money is very close to human life. Uang itu adalah nilai tukar dan sangat dekat dengan kehidupan kita. Kalau mau kita ikut, kalau mau ikut Yesus, harus dimuridkan segala-galanya, termasuk kehidupan keuangannya. Jadi kita bisa bilang kita orang Kristen, kalau uang keuangan tidak beres di mata Tuhan, kalau kita tidak benar soal mamon yang tidak jujur, maka iman kita adalah tanpa perbuatan. Iman itu adalah mati. Iman seseorang bisa gagah perkasa, tapi kalau keuangannya kebocoran di mana-mana, saya bukan bicara tentang kegagalan bisnis, saya bicara tentang ketidakjujuran. Kalau kita soal money, gak benar, berarti kita bukan orang benar. Karena uang itu sangat mengakar, cintakan uang itu akar segala kejahatan uang itu mampu begitu berakar dalam hati seseorang membuat dia salah di hadapan Tuhan dalam satu, satu hal ini saya enggak mau salah hituan atau salah siapa-siapa saya dan keluarga saya punya prinsip kehidupan, pokoknya soal uang soal money, soal duit harus beres di mata Tuhan karena itu ayat ini sangat perlu, karena hari-hari ini kita bukan hanya dilanda pandemi atau sakit tubuh Ekonomi itu sangat dekat dengan setiap keluarga. Very close to every family. Mari kita serahkan ini kepada Tuhan juga. Dimulai dengan ayat 6 firman Tuhan hari ini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Memberi keuntungan besar. Kata rasa cukup di situ dalam bahasa Yunani nya Anda bisa tulis sih. FYI. For your information aja untuk nambah-nambahin pengetahuan ya. Rasa cukup di situ dalam bahasa Inggrisnya kan Content feeling, ah, disertai contentment. Tapi dalam bahasa Yunaninya, Autarkeia. A-U-T-A-R-K-E-I-A. -E Saya ulang lagi ya, siapa tahu ada yang mau catat. A-U-T-A-R-K-E-I-A. Autarkeia yang artinya, kepuasan batinnya yang tidak ada hubungannya dengan barang atau benda di luar sana. Ini maksudnya adalah perasaan syukur yang mendalam yang tidak ada hubungannya dengan kita punya banyak atau kita sedang dalam kekurangan. Autarkia, rasa cukup itu berakar pada Tuhan. Itu maksudnya. Dan ternyata rasa cukup ini di area keuangan ini, merupakan area yang sangat-sangat licin buat orang-orang Kristen terutama. Buat anak-anak Tuhan tanpa kecuali, This is a slippery area atau area abu-abu. Makanya kita harus mengundang Kristus ke situ. Saya kasih contoh ya, rasa cukup itu bisa bisa tidak terjadi dalam kehidupan kita tanpa tanpa tanpa terdeteksi. Itu bisa menjangkit hati kita tanpa kita duga dan kita nggak kerasa ternyata kita sudah jadikan mamon sebagai Allah. Contohnya, kalau kita mulai kekurangan defisit di area ini dan mulai hilang rasa cukup mulai hilang, hilang contentment atau altar itu Anda bisa uji lab test sendiri, begini kalau kita dapat barang, benda atau dapat keuntungan berapa lama sih kepuasannya? mobil baru rumah kali? atau dapatkan promosi? gajinya bertambah? atau tiba-tiba dapat dividen? atau Uh, misalkan anda dapat sebuah keuntungan orderannya luar biasa, atau anda bisa beli barang yang yang yang selama ini anda idam-idamkan, sebuah benda yang anda mimpikan. Coba tanya, rasa cukup kita itu di level berapa antibodinya Itu loh markernya itu setinggi apa? Atau sedang defisit hari ini? Anda dan saya bisa mengerti dan tahu dan mengenali diri sendiri ketika kita dapat barang itu yang kita Harapkan yang kita doakan, benda materi. Berapa lama kepuasan hatimu? Kalau bentar aja udah craving for more, sudah haus dan lapar untuk memperoleh barang baru, bentar aja udah bosen nih, maunya sesuatu yang lain lagi, atau segini gak cukup, dahulu aku idamkan, sekarang dosisku bertambah, alias seleranya semakin besar. Kalau sampai seperti itu, ingatlah bahwa altar- outer, outer rasa itu atau rasa cukup atau contentment itu telah berkurang dari mulai minggat dari hatimu. Memang ibadah itu Memang ibadah rasa kalau memberi rasa cukup memberi keuntungan besar. How long is your satisfaction? Lalu, your satisfaction? Lalu kalau kehilangan barang, benda, apalagi uang, how deeply uang, how deeply altar- are you? Kita altar- apa, altar- altar- altar- altar- altar- altar- sampai pada titik di mana aku nggak mau hidup lagi rasanya udah nggak bergairah hidup sapa kanan kiri untuk cium dan peluk keluarga sendiri untuk beraktivitas apalagi ibadah cari Tuhan berdoa udah nggak nafsu udah nggak pingin kalau sampai kita gara-gara kehilangan benda barang atau uang kita menjadi orang yang paling depresi dan malang di dunia dan please notice that Mammon is your God bahwa Mammon adalah Allahmu bukan Tuhan Gak ada orang bisa melayani dua, dua Allah Kita melayani Tuhan atau melayani mamon? Mamon melayani kita. Uang harus menjadi hamba. Tapi ketika uang, uang jadi tuan kita harus tahu kapan itu terjadinya. Yaitu kalau kepuasan batinia kita terhadap barang itu lekas menguap. Atau kita terlalu stres kalau kehilangan barang, apalagi kalau kehilangan uang. Baik itu ditipu orang, jatuh bisnisnya, atau mengalami kerugian. Kalau anda sampai stres setengah mati, depresi, bahkan lihat keluarga aja sudah nggak nggak nggak selera cinta, apalagi lihat Allah udah kecewa, dan mungkin ada baiknya sekali-kali terpukul begitu, supaya kita itu nilai kekalnya tidak diambil, supaya suatu hari masuk surga kita itu nggak masuk setengah orang, supaya kita masuk segenap hati. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Apakah keuntungan besar daripada daripada rasa-rasa cukup atau altarkia itu? Apakah keuntungannya merasa konten? Yang pasti kita bisa puas dengan kehendak Allah. Bisa puas dengan hadirat Allah. Bisa puas sama manusia, itu loh keuntungannya. Tenang hatinya. Orang yang tidak menaruh harapnya pada harta, tapi ibadahnya itu disertai rasa cukup imannya sama Tuhan itu tidak bergantung pada possession atau apa yang dia miliki hari ini. Karena konten penerasa cukup itu adalah kepuasan batinia, tidak berkenaan dengan barang dan benda, termasuk uang, tidak ada hubungannya dengan harta, ada sebuah dunia tersendiri di dalam sini yang dipenuhi dengan syukur dan dipenuhi dengan perspektif ilahi, bahwa hidupku tidak bergantung seberapa banyak hartaku, kalau kita bisa punya dunia seperti ini di dalam diri kita oleh kuat kuasa roh kudus dan firman Allah yang bercokol di dalam jiwa kita, akan ada keuntungan besar. Keuntungan yang non materi. Belum lagi awet muda orang yang begini. Tenang hatinya. Hatinya tidak ada craving, tidak ada suatu kecanduan untuk memiliki lebih. Orang itu tenang di dalam hati. Keuntungan besar apa? Orang itu bisa puas sama kehendak Allah dia bisa berkata dengan entengnya Tuhan, sekalipun aku punya masalah, biar kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Orang begini di setir Yesus, dia nggak ngotot pegang setirnya sendiri. Orang begini akan mengalami penyertaan Tuhan, sekalipun dia dalam problema ya, tetapi dia dia nggak berlebihan karena dia tahu status identitasnya nggak di situ. Orang seperti ini gampang menerima pertolongan karena dia nggak akan lihat pada lubang donatnya, dia tidak akan lihat pada stresnya. Tapi dia akan mudah sekali untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Orang seperti ini keuntungannya besar. Dia bisa puas dalam hadirat Allah. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, kata ayat 7. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Rasa cukup itu lebih, lebih mudah terjadi di hati seseorang yang tahu. Yang tahu pewahyuan firman bahwa dunia ini bukanlah rumah permanennya. Orang yang percaya bahwa sorga itu nyata, bukan sorga yang di bawah telapak kaki ibu, seperti pepatah bahasa Indonesia. Kalau kita baca Alkitab, kita tahu ternyata, sorga itu bukan rekayasa atau ide manusia, sorga itu tempat nyata, dan Yesus mengatakannya, Yohanes 14 contohnya, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kalau kita tahu, Bos surga itu ada, lebih gampang gitu. Sebab orang yang tanpa Tuhan, orang yang tidak punya iman, orang yang tidak punya visi kehidupan yang kekal, orang begitu lebih susah. Dia mau pol-polkan, mau gas secara secara maksimal, dia mau senangkan segala sesuatu, pum-pum masih ada di dalam tubuh. Karena dia nggak tahu ada kehidupan setelah kematian. Jadi dia rasa hidup ini sementara, hidup ini sebentar. Hanya materi yang bisa memuaskan saya. Saya harus gas kencang-kencang. Harus nikmati segala perkara, semakin dia lakukan itu semakin kering rohnya. Semakin dia demikian, semakin hampa hatinya. Sebab anda harus tahu, di dalam autergeia, di dalam jiwamu rasa cukup itu hanya bisa diisi dengan perkara-perkara yang kekal. Dengan perkara-perkara yang rohani, dengan hubungan. Malahan, hal-hal yang memuaskan hati manusia yang paling memuaskannya. Itu bukan benda, barang, uang, tapi orang. Anda akan terkejut, Anda bisa punya begitu banyak duit. Makan sendirian coba. Kalau nggak percaya, Anda bisa jadi konglomerat tapi di dalam penjara. Anda juga nggak happy, nggak bahagia? Nggak harus penjara beneran. Coba sekarang, berapa banyak orang punya rumah besar? Punya rumah mewah, karantina masa corona. Nggak boleh keluar rumah berbulan-bulan. Happy nggak? Rumah Anda di emas. Anda bisa beli apapun juga kan ada delivery. Anda bisa nonton TV, TV-nya kalau segitu kan di rumah terus nih. Gedein sekalian. Setembok besarnya. Are you happy? No. Then you know. Kalau fellowship atau bersekutu dengan sesama itu yang membahagiakan. Ternyata itu for free. If you're nice to people. Kalau kita itu bisa kind to people, baik terhadap orang lain. Dunia kita penuh warna. Ternyata outer, autarkeia, rasa content atau rasa cukup itu. Tidak berhubungan dengan possession atau materi. Amazing ya ayat ini pewahyuan. Pewahyuan bagi orang miskin maupun bagi orang kaya. Sebab setiap orang miskin maupun orang kaya selalu ingin lebih kaya. Dan ini bukan ayat pesimis. Ini justru memberikan pada kita prioritas. Nah kalau kita punya prioritas sudah benar, berkat mudah mengalir. Ini yang disebut cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya biarkan Yesus memuridkan kehidupan keuangan Anda. Supaya nanti uang bisa mengalir dalam hidupmu. Karena uang bukan lagi jadi berhala, tapi bukan uang yang membuat kita rasa cukup. Hari ini saya sedang membahas dengan Anda Altar Keia saya sedang membahas rasa cukup itu yang sesungguhnya, yang sejati ternyata, bukan pada benda dan barang. Karena kita tahu bahwa kita tidak membawa sesuatu apa-apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat 7 tadi, ayat 8 sekarang, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Apakah ayat 8 mengajarkan kita untuk malas dan tidak berusaha? Oh tidak. Asal dah makanan dan pakaian cukuplah ini bukan ayat pesimis. Tapi ini adalah sebuah himbauan, bukan himbauan, sebuah perintah firman Tuhan to slow down the craze untuk memperlambat kegilaan dunia. Kegilaan dunia jangan lihat dunia, itu ada di dalam hati setiap manusia yang tidak dipenuhi dengan roh Allah. Kita juga bisa kembali begitu loh. Kalau kita hari ini defisit firman Allah. The grace, begini maksud saya. Dulu, hal-hal tertentu sudah bisa memuaskanmu. Sekarang, dosisnya meningkat. Udah gak, gak cukup segitu. Dulu kalau kita bisa untung ribu, uh, kita senangnya setengah mati. Asal bisa untung gitulah. Naik tiba-tiba seleranya, semakin bernafsu. Ribu gak cukup, harus Juta setelah juta sekian juta pertama kali pegang juta itu rasanya wah berbunga bunga berbinar binar sekarang baru berapa tahun rasanya itu apa artinya dahulu memuaskanmu sekarang itu tidak berarti sama sekali harus miliar miliar pun satu digit miliarnya berdigit-digit miliarnya dengan nolnya banyak di belakang baru bisa memuaskan anda setelah itu naik lagi dosisnya. Lama-lama Anda pikir apa lagi yang bisa saya beli? Hampa. Hampa. Hampa. Ayat ini bukan bicara bahwa kita pesimis aja minimalis. nggak usah sukses nih. Enggak lo ya. Ini bukan poverty mentality. Ayat 8 tidak mengajarkan pada kita mentalitas kemiskinan. Karena kita tahu baik Abraham, Ishak maupun Yakub, tiga-tiganya cikal bakal iman kita itu orang-orang yang sukses. Bukan karena main curang, mereka sukses karena mengelola Karena prioritas mereka benar Abraham itu loh, Ishak aja Putra mahkota, jangan kan perusahaannya Diserahkan ke Tuhan Makanya Tuhan berkata, aku akan menjadikan Keturunanmu berkat, aku akan memberkati siapa yang memberkati kamu Aku akan mengutuki siapa yang mengutuki kamu Ishak Dia nggak jadi anak mama Sendok emas papa yang disuapkan ke mulutnya Dia cari bagian divisi Sumur-sumur Abraham yang sudah mati digali lagi diusahakan dia jadi jurakan air di padang gurun. Karena itu Ishak menuai seratus kali lipat kata firman Tuhan di perjanjian lama. Yakub bagaimana? Dia sampai sampai hitam kosong kulitnya. Karena dia turun ke lapangan, tidak jadi anak bos menang-menang anak Abraham cucunya. Tapi dia sendiri melakukan dengan turun tangan menggembalakan domba-domba dan kambing. Dari tangan laban. Sehingga dia menjadi lebih besar daripada Uncle Paman atau Papa Mertuanya. Coba bayangkan, tiga orang-orang ini tidak ada poverty mentality. Mereka tidak pernah berkata, asal ada makanan, pakaian cukuplah dalam tonasi yang salah. Tapi ayat ini gini loh, bro gitu kira-kira, sudahlah, kamu mau punya berapa duit, berapa berapa banyak harta, makan juga cuma tiga kali sehari, kalau nggak kolesterolan. Atau lebih sedikit-sedikit bolehlah ya, tapi nanti harus diet kemudian. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Mau cari apa? Mentalitasnya mengelola. Bukan taruh identitas di situ. Andai kukaya, sik asik-sik asik. Bukankah ada lagu seperti itu? Zaman dulu, berapa puluh tahun lalu, di televisi-televisi Indonesia belum zamannya YouTube nih. Ya kan, lagu anak kecil, andai kukaya, kukaya. Jangan, kalau kita punya mentalitas gitu, andai kukaya, ayat ini. Adalah antibiotiknya. Ini netralisirnya, ini vaksinnya. Asal dan makanan dan pakaian. Cukuplah, sayang. Cukuplah. Mau cari apa? Mentalitasnya mengelola. Memuliakan Allah dengan harta kita. Dan menikmati dengan cara yang baik dan proporsional. Sebenarnya manusia itu nggak butuh banyak harta sih. Kalau sampai banyak harta itu kepercayaan. Kita per orang, per individu itu sedikit harta secukupnya aja. Berikan pada kami hari ini makanan kami secukupnya. Secukupnya aja, hidup kok. Nikmat kok. Makanya itu slow down the craze Tolong diperlamban overdosisnya. Dibuat ada pelan perkembangan nafsunya. Dibuat lebih, lebih relax gitu. Dibuat lebih tenang. Upgrade keinginannya. Ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, ini dia, ini masalahnya di sini. Tetapi mereka yang ingin kaya. Jadi bicara kepada orang miskin maupun orang kaya karena orang miskin dan orang kaya dua-dua selalu ingin lebih kaya. Tetapi mereka ingin kaya. Apa salahnya dengan ingin kaya? Bukan yang di sini ingin kaya jadi motivasi. Tapi kalau kita jadikan itu ambisi kerja, itu enggak apa-apa. Kita mau sukses, kita mau berhasil. Kita jual barang, mau laku barangnya haruslah itu lumrah. Tapi kalau ini jadi motivasi menggantikan Allah, uang itu punya unsur seperti Tuhan. Dia mencoba uang kalau tidak kita kendalikan dengan iman yang sehat. Dia akan liar dan berusaha untuk menjadi KW-nya Tuhan. Karena uang bisa memberi kita rasa aman yang palsu. Uang itu punya karakteristik yang meniru Tuhan. Dia bisa memberikan kepada kita jaminan masa depan. Dia seolah-olah bisa membeli segala sesuatu. Mau coba KW meniru kemahakuasaan Allah. Tapi uang bukan Allah. Itulah sebabnya yang ingin kaya ini... Di dunia motivasi, nah ini salah menggantikan Allah. Tapi kalau itu jadi visi kerja kita supaya kita berhasil dan sukses, it's okay sih. Tapi yang masalah di sini adalah kalau mereka yang ingin mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan garis bawahnya kata pencobaan, jatuh ke dalam pencobaan. Nah ini bagi bagi orang yang suka tergesa-gesa ini, ini mulai masuk spekulasi ini, ke dalam jerat ada kata jerat di situ. Nah masuk jebakan. Jadi agak buta, kurang matang decision atau keputusannya. Karena dia merasa keuntungan, sudah lambai-lambai tangan, sini-sini-sini. Dia nggak pikirkan hulu ke hilirnya. Enggak lihat prosesnya. Kenapa apa gitu? Kedal karena ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ada kata pencobaan, nafsu. Ada kata keruntuhan, kebinasaan setelah kalimat mereka yang ingin kaya. Hati-hati dua hal ini ya. Orang yang suka ambisi di area baru sedangkan dia tidak menguasai bidangnya. Dia nggak lihat prosesnya. Be very careful. Satu bidang itu salah atau benar, asal itu bukan kriminalitas. Itu nggak bisa, itu relatif, per orang. Bidang itu benar buat saudaraku. Tapi kalau saya masuk ke situ, saya salah karena saya tidak menguasai bidang itu. Saya berjudi di sana. Bagi orang lain, mereka itu study for it. Mereka belajar. Bagi mereka bukan area abu-abu. Bagi mereka di situ adalah suatu medan perang yang mereka terlatih untuk itu. Saya nggak begitu. Jangan coba-coba. Belajarlah setia dengan lima roti dua ikan. Apapun yang setelah Anda jalankan, sinergikan hidupmu dengan itu. Dan belajar tanggung jawab dulu dengan hal yang demikian. Miliki perencanaan yang matang, karena itu jangan rencana sendiri. Libatkan keluarga, alangkah baiknya suami istri sama-sama bertumbuh dalam Kristus supaya tidak seperti anania Safira, saling menjatuhkan, malah justru saling melengkapi, saling memperingati, menjadi spion kanan, spion kiri. Tapi puji Tuhan, kita juga ada dalam komunitas, di gereja yang saya gembalakan. Ada pemimpin-pemimpin rohani yang selalu membantu mereka, yang tidak memanipulasi, tidak ingin diberi apa-apa dari sukses orang. Benar, kami ini kerja. Kami ini kerja dengan giat lebih daripada banyak orang, sehingga kami hidup secara sah. Tetapi orang-orang yang ada di selin kami, kami doakan supaya mereka sukses untuk mereka, bukan untuk bukan untuk kita. Tujuannya adalah supaya Tuhan disenangkan. Libatkan orang-orang yang baik, yang dapat dipercaya, yang dewasa rohani. jangan ber, Jangan Anda itu masuk ke dalam sebuah area baru hanyalah bermodalkan ambisi. Atau spekulasi, namun tanpa disiplin yang tinggi. Ada area-area yang memang judi, tapi Anda jangan tanya sama saya contohnya kayak saham. Saham itu judi atau enggak? Loh. Tergantung ada cara orang bermain untuk ambil keuntungan secepat-cepatnya. Lalu gila-gilaan uang pas-pasan dicemplungkan semua. Itu salah sendiri bukan? Saya akan berhati-hati memberi nasihat apapun. Saya ajak Anda berpikir aja daripada saya ngomong, saya memutuskan untuk Anda. Begini ya. Bagi orang yang punya sifat suka berjudi, apapun jadi, jangankan saham atau apa, olahraga aja jadi judi, hari ini hujan atau enggak, taruhan, apapun dipertaruhkan. Kalau yang seperti itu, mendingan cari kerja yang absah, mendingan cari sesuatu yang sifatnya itu Anda bisa dimonitor, dan Anda juga bisa bertumbuh perlahan-lahan. Tapi ada area tertentu memang jika itu terlalu spekulasi, tapi kalau Anda memang terlatih, dan Anda punya disiplin yang tinggi, budgeting Anda jalan. Anda punya, punya, punya, punya, budget tertentu untuk sesuatu hal. Bukan kriminalitas, sesuatu yang baik, namun sesuatu yang beresiko lebih tinggi. Asal Anda tahu mawas diri, ada, ada, hand atau ada seat beltnya, atau sabuk pengamannya, maka, silahkan tapi kalau anda kalau ada di sini orang yang sudah punya penyakit judi mentalitasnya dari dulu itu kelemahan pribadi dan don't even think about it dipikirkan pun jangan mendekati pun jangan sebab apapun dengan diri orang seperti ini ya kan cicak atau apa itu yang biasanya di rumah kita toke toke gitu berapa kali aja bisa dibuat taruhan, besar-besaran sama teman-temannya ini ekstrimnya orang yang seperti ini mendingan janganlah Mikirkan yang gitu-gitu. Sedangkan orang yang disiplin tinggi pun harus super hati-hati. Please be careful. Sebab Alkitab mengatakan seperti ini. Amsal 13 ayat 11 bunyinya begini. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Alkitab sudah memperingatkan. Tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saya ulangi. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Alkitab sudah mengatakan. Siapa mau cepat kaya akan jatuh miskin. Kalau bisa, Bahkan mungkin sekali untuk bangkrut total Tapi siapa mengumpulkan dikit demi sedikit Menjadi kaya Sedikit demi sedikit nggak tentu ribuan Bagi beberapa orang Karena dia kerjanya itu loyal Karena dia sungguh-sungguh tanggung jawab Dan dia menjadi expert dan excellent Dalam apapun yang dia lakukan Dikit demi sedikit Bagi keluarga tertentu itu ribuan Bagi keluarga lain itu jutaan Jangan saling iri ya Porsinya beda-beda Satu, dua, -beda, lima talenta Bagi keluarga tertentu lainnya itu miliaran sedikit demi sedikit. Orang yang miliaran, penghasilannya juga bisa berpikir, aku mau langsung triliunan. Karena manusia selalu mau mendaki gunung yang mereka tidak punya. Tapi Alkitab berkata, masuklah dalam proses. Masuk dalam proses. Apapun juga itu ada budgetnya, ada, ada prosesnya. Hulu hilir dari ujung ke ujung satunya. Anda harus lihat prosesnya. Dikit demi sedikit itu bisa ribu, juta atau miliar. Jangan saling iri. Masing-masing tanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan. Lima roti, dua ikan. Baik itu dua ikannya, dua ikan teri. Ikan teri maksudnya. Atau dua ikan paus. Tapi jangan langsung minta 20 ikan atau 200 kalian. Selalu dimulai dengan apa yang Tuhan taruh di tanganmu untuk kau bertanggung Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ayat 10. Maksudnya akar segala kejahatan ialah cinta uang itu apa? Uang itu bukan akar kejahatan lo ya, cinta akan uang, bukan bukan uang, uang itu berkat Tuhan atau kutuk tergantung hatimu. Karena akar segala kejahatan itu bukan uang, tapi cinta uang. Maksudnya apa? Saya kasih penjelasan simple sekali. Akar segala kejahatan ialah cinta uang itu begini loh, demi uang ya, tiada dosa yang mustahil di dunia ini. Kira-kira gitulah bahasa saya untuk menjelaskan ini. Makanya itu, for money, people will do anything. Itu yang saya sebut kegilaan yang terjadi di dalam batin manusia yang hampa. Isilah, Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat yang terkasih, isilah dengan autargeia, rasa konten dalam Yesus atau perasaan cukup dalam Tuhan. Karena itu saya kasih tiga poin sederhana untuk Anda mulai dengan ini. Amsal 13.11 tadi jangan lupa ya, harta yang diperoleh cepat-cepat berkurang, tapi yang dikumpulkan dikit-dikit, menjadi kekayaan. Karena itu tulis ini. Yang pertama, tarulah percaya pada Tuhan, dan bukan pada harta. Saya kasih kata-kata hikmat. Saya rasa di saat teduh kali ini banyak the words of wisdom. Banyak kata-kata hikmat. Tarulah percaya pada Tuhan, dan bukan pada harta. Alkitab jelas-jelas berkata, seberapa banyak pun hartamu, hidupmu tidak bergantung sama itu loh. Ada apa-apa terjadi? Anda cuma bisa, hanya bisa beli ekstra oksigen tank. Nggak bisa nambah nyawa. Apalagi nambah sahasta hidupmu, nggak bisa. Ya, taruhlah percaya pada Tuhan, bukan pada harta. Jadi, janganlah kita itu ingin segera menjadi kaya. Oleh karena itu, nomor dua, tabunglah pelan-pelan dan jangan serakah. Tabunglah pelan-pelan dan jangan serakah Jadi tangkap ini prinsipnya dulu ya You must have spiritual principles You must have the right spiritual principle Hari ini Tuhan Yesus memuridkan keuangan kita Dan prinsip kedua yang saya bagikan tadi adalah Tabunglah pelan-pelan ya Bapak Ibu Saudara Dan jangan serakah Tiga terakhir belajarlah memberi Dan nikmati dengan keluarga Jangan hanya nikmati kalau dapat barang atau benda. Sama keluarga itu nikmati pemberian. Maksudnya, nikmati roh memberi. Bersama-sama dengan keluarga, kita bisa memberi. Itu nikmat. Jadikan itu perayaan. Nanti ya, keluarga yang bisa menikmati memberi bersama, bisa menikmati menerima bersama. Berkat-berkat dari Allah. Belajarlah memberi dan nikmati dengan keluarga. Dan juga berarti, nikmatilah keluargamu. Hari ini apakah Anda kaya atau miskin, kita punya atau kekurangan. You can always enjoy your God. You can always enjoy your family. Kita selalu bisa menikmati Tuhan. Dan selalu bisa menikmati keluarga kita. Ada El Shaddai soalnya. Ada Allah yang Maha Kuasa pernah berkata seperti ini. bukan Tuhan sudah Firman Jangan takut. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu. Tidak menolakmu. Aku akan memeliharamu. Yehuvah itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan orang yang percaya.